kita kan harus ini dulu ya, harus apa pemanasan B betul? betul ngomong sih harian natin dengan pemanasan <laughs> <laughs> <laughs> oke okay, back with me Klesipang welcome back to my channel Klesipang was here om swastiastu, salam sejahtera untuk semuanya di konten kali ini gue bareng istrinya dimas <liland laughs> <_iller> oh, ada istri ada kerabat juga datang buat nemenin gua ngonten malam hari ini jadi sebelum kita ngonten malam hari ini jangan lupa like comment share dan subscribe karena kalian punya waktu dua detik untuk subscribe satu dua subscribe oke okay? dan di depan kita sekarang kita udah punya minuman yang berlabel Island of Gods khas Has. banget dong, harusnya kalian pada tahu sebelum gue nyebutin min uh, apa namanya, namanya kalian udah udah yeah. baca, udah tahu juga ini minuman dari yeah. mana gitu kan yeah, ini ah. arak Bali, Jo yeah, ini arak Bali, Jo Bye. jadi sebelumnya, mau ngasih tahu kalian dulu bahwa minuman ini tuh, di Bali udah masuk kategori sukle pokoknya gue bacanya sukle sukle, bisa sukle, bisa sukle dan sukle. Su ini udah masuk sukle di Balinya, hmm. jadi Sukle itu standarisasi makanan atau minuman muslim kan iya iya, halal Heeh. Uh -uh, uh -huh. berlabel halal nih uh. ngejarnya ke situ garis oh, iya, besarnya, iya. kalau sukle, sukle itu garis besarnya ke suci jadi untuk standarisasi umat muslim mungkin Sukle itu bisa diartikan dengan halal hmm. tapi di umat Hindu, didefinisikannya sebagai bergaris besar suci ya oke, okay. gitu, suci jadi nggak salah kalau kita anggapin ini minuman para dewa asih para dewa asih kasih asik banget nah kenapa kita lesihan malam hari ini karena tadi kita udah minum yang rasa leci sama arak murni murni jadi di sini ada empat rasanya di sini ada blue ocean di sini ada leci di sini ada murni di sini ada orange tadi kita udah minum kedua ini dan hasilnya hasil <laughs> para dewa berbisik eh. uh, lebih asik lesehan kali eh. lebih lebih asik lesehan kali ya gitu kan oh, bener, gitu bener. jadi semesta pun mendukung anjing dikejerinya guys <laughs> nah, jadi untuk pertama kalinya kalian lihat konten klesipang lesehan jadi Yo, jangan iyo. aneh ya jangan aneh ya, kita coba, Jo. siap Jo, yang mana nih? Mau kita coba satu-satu aja, Jo. Tadi kita udah coba leci sama murni nih. Ya, tapi di depan kamera kita belum coba, Jo. Gue mau nyobain ini ya, yang blue aja. Coba, coba, Jo. Bukanya, Jo. yang Jo. Bebas, Jo, yang mana aja, Jo? Jo. Ya, Om Swastiastu. Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, di bali tuh gue liat uh, <coughs> uh, orang-orangnya tuh kalau misalnya mau minum tuh mereka tambahin dulu sedikit oke okay. yang buat kita bumi asik iya kan Yoi. kalo liat, liat di bali mah gitu boleh lah aja dulu sedikit disini aja ya bebas <laughs> asik kita Minum jo. minum jo jadi asik, buat jo. buat ini dulu Yo, jo jadi berbagi ya <laughs> berbagi, ya, bener, berbagi dengan alam jo <laughs> siap jo <laughs> asik jo oke okay, jo mm. asik. cheers cheers island of jo es. terus datang sekalvin jo harus gitu ya? harus gitu? yaoi dong oke, gitu sih natural aja sih lagi ngerar Tuh, itu itu terpirah oh, itu terpirah ah si <laughs> masih si leci leci masih mah kita udah minum jauh tadi jauh Iya. rasanya leci ya ada wangi wanginya Ada nih, ada. Tahu Mau minum nih. minum nih. Nggak mau, mau bicara dulu rasanya gimana? Ntar di belakang okay. <laughs> Kita dikirimin 4 varian rasa Jadi ada orange, ada blue ocean, ada leci, ada murni juga Yang murni, hmm. lu berdua udah nggak asing lah ya sama rasa yang murni hmm. Ya kalau gua sih nggak asing Kalau lu? Aku? Iya, Nggak <laughs> <kamu. laughs> uh, asing sih soalnya Menurut gue ya, kalau yang murni itu lebih kayak kecil, mm. rasanya lebih lebih lebih kayak kecil, ya eh pokoknya. Mm. Jadi kalau aku mah dari empat rasa ini lebih suka yang orange. Soalnya nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit juga dibandingkan yang dua itu. Mm. Oh yang dua itu kan manis tapi ada pahitnya gitu, jadi lebih prefer ke orange. Ini yang murah kayak ya? Oh yang murah kayak ciu, ya udah tadi ngomong ciu. udah lupa <laughs> iya sih kalau apa namanya ya kalau bicara soal adat bukan adat sih kita kalau bicara soal tradisionalnya minuman di Indonesia itu pasti kayak ciu semuanya hmm. Hmm. semuanya pasti iya uh, rasanya kayak kecut kayak ya, ya. arak ini arak Bali kayak uh, Baunya. apalah ya, kayaknya identitas, hmm, identitas Indonesia-nya nah gitu kan. ramuan yang, ramuannya iya um, gitu loh jadi rempah-rempah <laughs> rempah rempahnya tuh pasti nah itu loh jadi nah. ya, apa ya iya, identitas apa khas, identitas khas kan? Indonesianya tuh jadi hmm. kesini gitu baunya tuh hmm. <laughs> rasanya baunya lebih kecil gitu. ya. mm -hmm. tapi kalau aku sendiri sih sukanya Sukanya aku. jadi kalau ya, gue sendiri nih ya anjir jadi kalau gue sendiri nih eh lihat minuman-minuman itu semuanya enak sih semuanya enak semuanya enak umurninya enak mau orangenya nya enak mau blue nya enak mau lecing nya enak jadi warna dan rasa cuman pengalihan doang sih menurut gue rasa dan warna cuman pengalihan doang mm -hmm untuk orang terutama orang-orang yang nggak suka dengan bau dan rasanya arak Bali, hmm. mereka bisa minum dengan varian rasa gitu kan ya. di di apa dikreasikan ya. dengan berbagai rasa ada rasa jeruk lah ini blue ocean apalah ini ada leci nah jadi kalau mereka minum tuh Nggak, nggak bau ini loh, nggak bau. Nggak bau jigong. Nggak bau, <laughs> <laughs> nggak bau... Ah, namanya nggak bau... nggak bau arak. Nggak bau arak. Nggak bau arak. jadi baunya baunya Nggak bau arak. lebih bau arak. Nggak bau Asli Joe ini Joe asli Joe jo. jo. jadi uh, buat temen-temen yang suka arak Bali tapi nggak suka dengan bau atau rasanya kalian bisa minum dengan uh, berbagai varian rasa di sini ada orange ada blue ada leci ada murni <coughs> murni janganlah buat yang gak suka ya mm. kalau aku sih suka murni kamu suka murni harusnya suka murni yeah. kediaman <laughs> kenapa suka beli? Uh, itu beli, uh, karena karena emang lebih kerasa balinya? Uh, anjir kerasa, kerasa arak balinya kalau untuk tiga yang ini nih yang leci, yang blue sama yang orange hmm. gue lebih suka yang leci hmm. karena wangi leci tapi untuk keseluruhan sih gue lebih lebih sukanya ya mood nih begitu coba oh, gitu, karena jadi, baunya bau-bau kosan Bali. <laughs> <laughs> Oke, okay. jadi gitu teman-teman. buat teman-teman yang suka arak Bali tapi nggak suka bau atau rasanya, hmm. kalian bisa cek Instagramnya Island of Gods. Island of Gods, di situ banyak rasanya dan nggak semuanya Island of Island of Gods kirimin di sini buat gua nggak. Kalian bisa pilih rasanya, bisa kepoin instagramnya dan jangan lupa follow juga, jangan lupa follow instagram kita juga ya. Nanti ada di bio nanti ada di bio Dan harganya pun relatif murah, murah banget, murah banget Anji. Berapa beli, berapa beli? Untuk semuanya nih, semuanya sama kan baik untuk semuanya, harganya sama berat Tiga ribu. Untuk murni, untuk orange, untuk lotion, dan untuk leci, dan untuk berbagai varian rasa yang ada di yang mereka bikin. Itu sama, sama harganya tiga puluh lima ribu. 35 gitu. ribu. Cering, worth it, sih. Worth it. Worth, worth it banget, dan ketimbang soju, hmm. uh, arak Bali lebih lebih apa ya, lebih kita bisa dalemi khasiatnya juga lebih bisa kita pelajari gitu kan hmm. daripada soju, soju di korea gua, gua pernah ke korea harganya cuma 21.000 ribu bram hmm. cuma 20 ribu, sampai ribu lah segini juga? segitu juga, modelnya sih udah model-model kayak bir kecil di indonesia gitu segini oh, lah, iya. udah pakai botol, kemasan botol di uh, luar kemarin, lalu gak rana sih Um, 11. bukan, sirloin uh, uh, yang itu tuh nomor empat, Alpha Alpha, Sumalayan, lain, jadi lebih bingung dibanding kalian minum soju, mendingan minum arak Bali yang khasiatnya bisa kita baca sendiri, bisa kita pelajari sendiri rasanya juga hmm. Indonesia banget. Ketimbang Soju nih, hmm. asli gue pernah ke Korea harganya cuma Rp21.000 20 rp lah, rp sampai Rp21.000 Terserah lah lu, lu sekolah yang mana Jo Goyang gak kan, sih? apa aku doang sih Goyang gue nggak tahu kalau berdiri ya tahu Jangan berdiri Jangan berdiri ya. Kalau minum arak Bali yang Apa? Kalau minum arak Bali yang ada rasanya kayak gini hmm. Berdiri. Jangan berdiri kalau mau minum sambil berdiri. Iya. Karena aja bisa gak? Bisa banget. <laughs> Aduh, kan. <laughs> Cheers. Enggak <laughs> jadi terus sih. Bah. Bah. Oke, <Susur> Rasanya bagus banget. Kalau boleh, jujur ya <Susur> kita minum ini udah dari sore nih. Sekarang udah, udah jam 9 malam, kita udah minum dua ini dari sore jam 5-an lah, awet postingnya juga wet. Jadi ketawa mulu. Ketawa mulu. <laughs> mm -mm, arak tuh nggak cocok buat ribut-ributan. sebenarnya tahu. Arak. Tradisional. Kalo galau. Gitu. Mm -hmm. Kalau buat orang-orang yang galau, minum ini cocok Bener. banget. Ketawa terus dari tadi. Heeh. Uh -uh. Dan buat orang-orang gila uh. juga. Ah. asli Suci soalnya. Suci, suci soalnya. <laughs> ini minuman bukan buat hal-hal kotor gitu kan. <laughs> kita bisa bawa positifnya juga kayak apa bram kayak misalnya lebih ke take a moment to see at yourself yeah. kayak misalnya kayak dulu sih gue pas di Bali uh, minum di pantai sendiri lebih nikmatin terus kayak mikirin tentang hidup berarti gimana ntar terus lebih banyak bersyukur kayak gitu <laughs> enaknya emang emang dapet banget sih emang bener kalau misalnya dibilang apa sih tadi tuh sukle sukle, sukle kan? uh, emang emang emang kerasa sih apalagi pas gua minumnya di Bali gitu emang itu di Bali udah nggak asing lagi ya oh udah udah gak asing lagi Bram ini baru balik dari Bali buat temen yang nggak tahu sih <laughs> baru balik dari Bali dua bulanan yang kemarin dikarenakan <laughs> Karena kan dikarenakan.. Di, eh.. berangkat.. Kan. Desember ya.. Desember.. Ember. Desember tahun 2019 mm -mm. balik tahun.. 2020 2020 oh. tanggal.. eh.. Bulan, bulan.. Juli bulan Juli berarti ada.. 7 bulanan hahaha.. <laughs> tetek, <anji. laughs> tetek berarti ada 7 bulanan di Bali, berapa oke.. Okay. 7 bulan gimana aja sih Bram, waktu di Bali nih? di Bali, eh, anak, anak Bali tapi ya, iya jelas, jelas, jelas nggak akan nggak akan lepas sih dari I anak iya. Bali, Selanjutnya setiap hari itu yang nggak setiap hari juga sih kalau misalnya ada ada uang aja beli, kan kalau di sana jualnya di mana aja ada di warung juga I ada iya. kan, beli aja misalnya, <kuh> terus minum minum sebelum tidur biasanya gitu sih, terus kalau misalnya nongkrong di studio tato suka anak Bali kayak gitu sih lebih mau buat ngobrol terus ya ngobrol sama diri sendiri sih lebih enaknya benar suci benar pagi pasti Bali gitu <laughs> dapatnya tuh uh, kesalahan uh -uh, kita ya. ya jadi kalau misalnya temen-temen yang mau ke Bali tuh banyak ke Bali dan naik dulu deh jangan jangan, jangan, mampir, di jangan Bali. mampir jangan mampir ke apotek dulu kalau kalau kalau nyampe Bali jangan mampir ke apotek dulu rasain dulu arak Bali sampai mabuk bener mabuk baru kalian mampir ke apotek cari dokter-dokter <laughs> ya, <laughs> terdekat <laughs> gitu Jo jadi gitu Jo ya, tapi ah. kalian nggak perlu ke Bali karena kalian bisa order ini, nah. Instagramnya Bakal ada Instagramnya di, di sini, di sini, di sini, di sini, di mana ya? Di sana aja. Oh di sana? Di sana, aja. Di sana. <laughs> Jadi gak perlu ketemu ke Bali, kalian bisa order ini lewat Instagramnya gitu hmm. Kalian bisa pilih mau rasa yang mana Tapi gue sendiri lebih suka ke yang orange Karena gak man terlalu manis, gak terlalu pahit, tapi ya strong gitu benar iya bisa bisa nggak harus ke Bali iya ya, kan gak ya. nah, harus ke Bali, gak harus ke Bali kita bisa coba minuman nah itu Bali. Jo, itu jauh Indonesia tuh Jo iya <laughs> Jo, itu Jo, Lu lu nggak harus ke Padang lu nggak harus ke Padang, lu Tapi bisa, bisa ma makan Nah, lu bisa makan pisang Ambon nggak harus ke Ambon <laughs> gitu. <laughs> <Pisang> <laughs> itu <laughs> Indonesia tuh ya? pisang Ambonnya mana ya? <laughs> <laughs> Nggak lupa pingkan, pinggan ambil Kalian kalau mau holiday ke Bali tapi nggak ada duit buat tiket, cuman ada duit buat minum. Minum kalian bisa order di lewat Instagram atau Shopee. Ada di situ Island of Gods, kalian bisa search atau klik linknya yang ada di bio-nya Island of Gods. Instagram Kalian bisa klik linknya situ. Kalian bisa terhubung ke Shopee Kalian bisa order oh, situ. Rasa apapun, varian rasa apapun Kalian bisa order Udah gampang ya kan? Welcome to Bali So, jadi uh, Mungkin segitu aja dari Kami bertiga Thank you banget untuk Island of Gods Dan untuk yang di Bali eh uh, Aw, dari awal tahun ini kita udah merasakan Hantaman moral yang Cukup bertubi-tubi sih Yang Waduh Kita udah cukup merasakan hantaman moral yang Sangat cukup Bukan lebih Bukan cukup lagi ya Kita udah merasakan Itu lebih dari cukup di Untuk yang di Bali Keep it strong dan give up the fight We must, we must be fight. Kita, kita nggak cuma Bali doang kita yang di Bandung kita turut merasakan juga apa yang dirasakan teman-teman yang ada di Bali khususnya untuk uh, beli kami beli jerings. Uh, kami berdoa terus di sini untuk uh, supaya apa ya suara-suara masyarakat, suara-suara masyarakat, suara-suara orang-orang kecil tetap tetap didengar meskipun beli jaring ditahan itu salah satu apa bukti bahwa suaranya sudah didengar oleh negara itu bukti bahwa beli jaring sudah ditahan itu salah satu bukti begitu untuk saya jadi untuk teman-teman di Bali don't give up the fight we must be fight Keep it strong. Saya Dimas. Saya Bram. Saya Dimas. Thank you, Island of Guards Jangan lupa juga di follow Instagram saya. Di sini, Bram ada di sini dan Cila ada di sini. Island of Guards ada di sini. Jadi, thank you so much. Kita pamit. Kamu tu. Kita pamit sukses mabli. Bye. Thank you, Island of Guards <laughs>